Oke boleh, ketemu mereka. Selamat datang di channel Mas Pati Wara. Selamat datang. Yo ini channelku sing di share. Aku pernah di channel YouTube. Terus kita lanjut ke mana rek? Jadi intinya nih channel iki aku ame balas si komen-komenmu rek mukumuko, sing komen-komen neng akun Tiktokku. Yo Mas Pati Waraiku sing komen-komen solusi cinta solusi terus no sing lagi like, ya, hacur lah, gue tak balesinnya gini rek soalnya neng komentar gue wakil banget jadi aku gak bisa bales ngapurannya ya rek dan neng kontennya gini yuk jadi solusi-solusi terus sing masih like, ya, lagi hampir kayak ngomongin story-story aku neng. TikTok, liat. Siapun ane harus taruh apa sih ya? Kapa po ya? Rokok, karung kopi tuh tak support neng channel ini, liat. Jadi aku bakal bales apa ya? Komentar-komentarmu, liat. Sing neng TikTokku bakal tak balas. Aceda ngopi kopi karut, cuman, eh. Jadi sing pertama tak bales komen nih yo, ya. akhir sing tak bales komen nih yo, ya, ikut dari sing cedak cerdak lagi ini yo, ya, kontenku terakhir yo, ya. ini jalu kata-kata perjuangan tidak dihargai bagi Mas Endro en, Endro Ka. Mas kata-kata perjuangan tidak dihargai masih saya tunggu. Oke, okay. jadi intinya tidak dihargai. Re. Ketika awal IDW menjalin sebuah hubungan, awal IDW ribet uang lah intinya. IDW ribet uang, tapi tapi ya awal IDW wis nyedak, dia enggak respon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 Arek o eto iku, jaka ape yo, respon tapi yo ti respon palek, kadang yo ono sing, mong respon to, tapi me, kering selang de'e, ndue, kesibukan, apa de'e ndue, ayang, apa mane, opo lah, opo e, mong tinggu waktu gue gabut de'e de'e eng, ayo pernah, ayo de'e ngalami, seheng nung nung kui tati, wes sore saya umum mau awakmu gak niat hubungan ya wes, tolong gak perlu awakmu geng galitulanan perasaan ya uang. Ngerklo ketika harapanmu gue, we, wes galitulanan peluang ya uang Leo. Gue kayak raming koreng ge gak harapan sih gue, tapi nggak ya, yati ya sih cerewung nelo. Tadi tuh loh harga lo wong, nih uang, harga lo perasaan nih ya uang, gue mau. Tadi Kanggi masih mas Edo, mas Edo ya, mas Edo kahai muka-muka sampean, kuat terus semangat, perasaanmu muka-muka sampean oleh wong sing petat menyeret. Ya. Oke lanjut, lanjut komentar kedua yo ya, mas Galih, kata-kata nggak cawe itu sing I Grespon lanang Leo padahal uis pacar ya akeh akeh re, akeh banget ya. Re-re sing ini ya, Kang Jareweto ambak uis, Dorik, cakupamu kak, iya awamu dia ga, yang gak perlu lah awamu uno unoan, sekiranya yo iya paham, ruang weto iso bagi perasaan, di uang si cibang luro iso, aku paham. Tapi saudara-saudara aneh yang bawa tulung di tanam, mau apa di tanam cincin sing cincin sing ini menjunjung tinggi ceningnya perasaan yang uang, menurut loh. Jadi, awal muda ayang ya uwes sekiranya perasaan yang uang ya rasa digagas guys menurut loh. Iya ya ceningnya perasaan loh, ya, ya, awak inti masalah liyola, inti ini masalah-masalah yang. Dalam kehidupan gue ya. tapi nih masalahnya gue tekoh nggak tiri nih rumput rek, tenang nih masalah tekoh nggak tiri, acur ya, curun oni, tapi tulong loh, dek, bawa pola lah, bawa itu aki aku yang nonton tulong ono loh, ojo terlalu ngepel ini perasaan nih uang narkoba ketika awak mesti dihubungkan pacaran ke rumah nih ono, bego besi wis, di fase-fase lah mak ku iso menghargai apa ya, wae ya, prasane wong. Dun. Lanjut konten selanjutnya guys. ini komentar dari Mas aku Akudika. Mas, biasanya wong lanang sing gemati karo tulus bakal kalah karo sing bagus. Ancene gak kabeh ngono tapi mesti akeh ngono. Yo. Intinya bagus rupanya oleh ya, ya. Jadi tergantung dari hubungannya with IDW. Menurutku sih bagus ambil uranehui ya tergantung with IDW. Melakoni hubungan ambil sopok, tur ambil uang sing kepien, pribadi nih kepien oleh. Ya, ya. Jadi apa ya, uranehare ya, ya, sih kecewa mereka? ditinggalno, pilih wong sing luwih bagus, sing luwih sakdhurri levelmu lah intinya ngono yuk, jadi hubunganmu tuh dan hubunganmu juga gak aporni, mungkin ya iso kayak ngukwi, mungkin awakmu ora iso menge awakmu pacaran pacaraniku tidak me orang nganggu kejujuran intinya ke awakmu awal mu wis awal kuis gak buk luwi-luwi apa menek gak buk kurang-kurangi yuk is opono nih awamu Kau kenalan yes suke suke bagus, bagus. bagus. gini-gini elek ya elek mungkin gak bakalan terjadi ngunong-ngunong kuis kuis sesuai pengalaman ku maksudnya aku dewi yang gawe hubungan dan wisopo wae singkar sediari arenti wae are ayu poen reori kita aku gak pernah enggak weh aku crossing aku butuh dandan bagus terus tiap ketemu pihak yang aku butuh doingin endoingin gak aku is open ya aku aku kolor ya aku kolor aku sih paling singkat nih harus pokoknya Oh Ono aku rasa bendin aku ini kios ini kiki gak tak tutup tutupi gak tak luwih-luwih jadi otomatis coroy baratnya aku putus lidahnya gak Ono aku kak pernah aku ke... merkodai lu bagus apa punya ini ini merk emang aku putus ya wes awa dia gak cocok Ono mungkin Ono perasaan ora pas iya jadi aku mau rek kunci awakmu kudu seng pertama aku kudu nih awakmu menjalin hubungan sing opo ono nih gak boluyri gak boh kurang kurangi bus opo ono nih awak mau squeeze bun mukomuko berguna gak awak mereka terus aja putus sama dia izin gue bagus awakmu besok isong jalin hubungan sing opo ono nih jeling jelingan gak perlu awak mendati wong liya gak perlu dati sopo sopong gicerdak biu wong. aku yen Memang dee senang bawa muka perlu hawa muka tadi Bang Lion so what?